Cara perawatan kucing di Tintia yang perlu diketahui, kucing Tintia, atau juga dikenal sebagai kucing silver, adalah salah satu jenis kucing yang populer karena bulunya yang indah dan elegan. Namun, seperti halnya dengan semua jenis kucing, mereka memerlukan perawatan yang tepat untuk tetap sehat dan bahagia. Berikut adalah beberapa tips perawatan kucing Tintia yang perlu diketahui oleh pemilik kucing. Perawatan bulu, bulu kucing tintia sangat halus dan indah, tetapi juga memerlukan perawatan yang ekstra hati-hati. Harus diperhatikan untuk tidak menyikat bulu terlalu kuat atau kasar, karena ini dapat merusak bulu. Sebaliknya, gunakan sisir atau sikat yang lembut dan bergeraklah perlahan. Anda juga dapat menggunakan produk perawatan bulu yang khusus untuk menjaga keindahan bulu kucing tintia. Kesehatan gigi dan mulut, Pemilik kucing tintia perlu memperhatikan kesehatan gigi dan mulutnya. Pastikan kucing Anda memiliki akses ke air bersih dan segar setiap saat untuk membantu menjaga kesehatan mulutnya. Anda juga dapat memberi kucing Anda makanan kering atau makanan berkualitas yang membantu mengurangi pembentukan plak pada gigi dan mempertahankan kebersihan gigi dan gusi kucing. Kesehatan mata dan telinga, periksa mata dan telinga kucing tintia secara teratur untuk memastikan tidak ada tanda-tanda infeksi atau masalah kesehatan lainnya. Bersihkan telinganya dengan kapas yang dibasahi dengan larutan pembersih khusus telinga kucing, dan bersihkan area sekitar mata dengan lembut menggunakan lap bersih yang dibasahi dengan air hangat. Perawatan kuku, kucing tintia juga membutuhkan perawatan kuku yang tepat. Potong kuku secara teratur, Sekitar satu atau dua kali sebulan, untuk menghindari kuku yang terlalu panjang dan melengkung ke dalam telapak kaki kucing. Pastikan untuk menggunakan gunting kuku yang tepat dan hati-hati saat memotong kuku kucing. Perawatan lingkungan, pastikan lingkungan tempat tinggal kucing tintia bersih dan sehat. Bersihkan kotak pasir secara teratur, cuci dan sterilkan peralatan makan dan minum kucing setiap hari dan pastikan kucing Anda tidak terpapar bahan kimia berbahaya atau benda-benda yang tajam di sekitar rumah. Dengan perawatan yang tepat, kucing tintia akan tetap sehat, bahagia, dan indah seperti biasanya. Selalu perhatikan kesehatan dan kebutuhan kucing Anda untuk menjaga kucing tintia Anda tetap sehat dan senang. Berikan makanan yang seimbang, makanan adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan kucing Tintia. Berikan makanan berkualitas tinggi yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh kucing, seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kucing Tintia juga membutuhkan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 dan omega-6 untuk menjaga kesehatan bulu dan kulitnya. Periksa kesehatan secara teratur, meskipun kucing dintia cenderung sehat dan jarang sakit, tetap penting untuk membawa kucing Anda ke dokter hewan secara teratur untuk pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi yang tepat. Dokter hewan dapat membantu mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin tidak terlihat dan memberikan perawatan yang tepat untuk kucing Anda. Berikan perhatian dan stimulasi yang cukup, kucing tintia adalah kucing yang cerdas dan aktif, dan mereka membutuhkan stimulasi mental dan fisik yang cukup untuk tetap bahagia dan sehat. Berikan mainan dan permainan yang tepat untuk kucing Anda, dan berikan waktu yang cukup untuk bermain dan berinteraksi dengan mereka setiap hari. Juga pastikan kucing Anda memiliki tempat yang nyaman dan aman untuk beristirahat dan bersantai. Berikan akses ke air bersih dan segar. Pastikan kucing tintia Anda memiliki akses yang mudah ke air bersih dan segar setiap saat. Ganti air di mangkuk minum kucing setiap hari dan bersihkan mangkuk secara teratur. Jangan biarkan kucing Anda mengalami dehidrasi, karena dehidrasi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius pada kucing. Berikan cinta dan perhatian yang cukup, terakhir. Namun tidak kalah pentingnya, berikan kucing tintia Anda cinta dan perhatian yang cukup setiap hari. Kucing adalah hewan yang sosial dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari pemiliknya. Habiskan waktu berkualitas bersama kucing Anda, berikan perhatian dan belayan, dan jangan lupa memberi makanan yang disukai kucing Anda sebagai hadiah. Kucing Tintia yang merasa dicintai dan diperhatikan akan menjadi kucing yang sehat dan bahagia.